Apakah siput terlahir dengan cangkang? Siput adalah hewan kecil yang membawa cangkang kemanapun mereka pergi. Cangkang tersebut menjadi pelindung siput dari serangan pemangsa. Cangkang siput, terutama yang hidup di darat, terbuat dari kalsium karbonat dengan lapisan luar protein. dengan tempurung kura-kura, cangkang adalah bagian tubuh siput yang disebut eksoskeleton. Siput berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah 2-4 minggu, telur siput akan menetas. Dilansir dari BBC Science Focus Magazine, saat keluar dari telur, Bayi siput sudah memiliki cangkang, meski masih transparan dan lunak. Siput membutuhkan kalsium untuk mengeraskan cangkangnya. Oleh sebab itu, hal pertama yang dilakukan siput yang baru menetas adalah memakan cangkang telurnya sendiri untuk mendapatkan kalsium. Berapa siput juga akan memakan cangkang saudara mereka yang belum menetas. Selama tiga bulan berikutnya, cangkang siput menjadi lebih tebal dan memperoleh warna sepenuhnya saat dewasa. Apakah semua siput memiliki cangkang? Semua siput memiliki cangkang dan inilah yang menjadi ciri khas dari siput. Cangkang merupakan fitur penting dari biologi siput. Jika siput dipisahkan dari cangkangnya, siput bisa mati. Cangkang adalah elemen kunci dan struktur di mana sisa anatomi siput dibangun. Contoh terdekat bagi manusia adalah kerangka kita. Sebagai vertebrata, tulang belakang dan kerangka menjadi ciri manusia sekaligus sangat penting bagi tubuh dapat berfungsi dengan baik. Garam bisa membunuh siput, dan kenapa garam bisa membunuh siput? Garam tidak hanya dimanfaatkan sebagai penyedap masakan, tetapi juga digunakan untuk mengusir hewan yang dirasa mengganggu atau merusak. Umumnya, Garam digunakan untuk mengusir siput, yang banyak kita temukan di kebun atau taman rumah. Sebenarnya, apa yang terjadi pada siput saat tubuhnya terkena garam? Dan kenapa garam bisa membunuh siput? bertindak sebagai kriptonite bagi siput dengan mendehidrasi bagian luarnya yang berlendir Dr. Gordon Port, dosen di Newcastle University mengatakan bahwa garam pada dasarnya mengeluarkan air dari kulit siput yang disebut efek osmosis dan siput pun akan mati dalam beberapa menit karena dehidrasi. Pasalnya, siput sangat bergantung pada kandungan air yang tinggi di tubuhnya. Mereka terus-menerus membutuhkan air untuk menggantikan apapun yang hilang. Mengutip Discover Wildlife, bagi moluska gastropoda seperti siput, lendir digunakan untuk pelumasan, adhesi, pensinyalan, dan perlindungan terhadap abrasi serta serangan patogen atau predator. Jelaskan, tidak diketahui bagaimana rasa sakit yang siput rasakan saat tubuhnya bersentuhan dengan garam, tetapi siput yang terkena garam akan mencoba melepaskan diri sambil mengeluarkan banyak lendir untuk membersihkan kulit mereka. Untuk cara mengusir siput selain dengan garam, Dokter Port mengatakan, siput tidak menyukai kafein. Namun, jumlah kafein yang dibutuhkan untuk mengusir siput sangat banyak. Jika tidak ingin menggunakan bubuk kopi, siput bisa diusir dengan memasang penghalang, seperti tembaga atau seng karena siput sangat tidak suka berjalan di atas lembaran bahan tersebut. Sebenarnya, tembaga atau seng beracun bagi siput, jadi mereka sebisa mungkin akan menghindarinya. Pita tembaga bisa juga dipasang di sekeliling pot tanaman untuk melindunginya dari serangan siput.